Sudah komplit, ini dia daftar tim-tim peserta La Liga 2022-2023. Nama 20 tim yang akan berlaga di pentas La Liga untuk musim 2022-2023 sudah diketahui. Kompetisi musim 2021-2022 sudah tuntas. Sekarang tim-tim di La Liga sedang menjalani masa rehatnya sebelum menjalani musim yang baru. Kompetisi La Liga musim 2022-2023 sendiri kabarnya akan digelar per 12 Agustus 2022 mendatang. Musim depan akan menjadi edisi La Liga yang ke-92 di sepanjang sejarah. Tim-tim pesertanya pun sekarang sudah komplit sebab sudah ada tim yang dipastikan meraih tiket promosi untuk menggantikan mereka yang terdegradasi ke segunda division. Ada tiga tim yang terdegradasi dari pentas La Liga ke segunda division untuk musim depan. Tim pertama yang dipaksa turun kasta adalah Levante ketiga degradasi itu didapat pada pertengahan Mei 2022 lalu, tepatnya setelah mereka dihajar Real Madrid 6-0. Tim kedua yang terdegradasi adalah Alaves. Mereka juga dipastikan turun kasta pada pertengahan Mei 2022 lalu, usai dikandaskan ironisnya oleh Levante. Tim ketiga yang turun ke Segunda Division adalah Granada. Hasil imbang melawan Espanyol pada 22 Mei 2022 lalu, memastikan mereka terdegradasi dari pentas La Liga. Sebagai ganti tim-tim yang terdegradasi, ada tiga tim yang berhak mendapat tiket promosi ke kompetisi La Liga 2022-2023 mendatang. Tim pertama adalah Almeria. Tim kedua adalah Real Valladolid. Mereka adalah tim peringkat pertama dan kedua di Segunda Division musim 2021-2022 kemarin. Tim ketiga yang meraih tiket promosi adalah Girona. Mereka meraihnya melalui jalur playoff. Di babak final mereka dua kali berhadapan melawan Tenerife. Girona akhirnya unggul agregat 3-1. Wadaw, Real Madrid coba bajak Alejandro Garnacho dari Manchester United. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Wunderkid mereka Alejandro Garnacho dilaporkan kini masuk radar Real Madrid. Di musim lalu, Garnacho menjadi buah bibir di kalangan fans MU. Ini disebabkan pemain muda 18 tahun itu tampil mengesankan di tim junior setan merah. Prestasi terbesarnya adalah membawa tim 18 MU memenangkan FA Youth Cup. Jadi ia dikabarkan akan menjadi prospek di skuad MU untuk musim depan. Defensa Central mengklaim bahwa United wajib waspada, sang pemuda dilaporkan kini masuk dalam incaran Real Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa performa api garnacho masuk dalam pantauan Real Madrid. Los Blancos tertarik untuk mendapatkan jasa sang winger. Mereka menilai Garnaccio punya talenta yang istimewa. Mereka yakin ia bisa jadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa El Real mulai menyusun rencana untuk mengamankan jasa sang winger. Menurut laporan itu, Real Madrid saat ini sedang memantau situasi transfer Alejandro garnacho di Real Madrid. Mereka tahu bahwa kontrak Garnacho akan habis di musim panas tahun 2023, jadi ikan mereka untuk membajak sang winger cukup besar. Madrid optimistis bisa mendapatkan Garnacho karena hambung halaman sang pemuda berada di Madrid, jadi mereka yakin bisa memboyong sang winger untuk pulang. Manchester United tahu bahwa Garnacho saat ini jadi incaran banyak klub, jadi mereka sedang mempersiapkan kontrak baru untuk Garnacho. Ia dikabarkan akan diikat dengan kontrak baru berdurasi enam tahun di Old Trafford. Kata Perez soal Mbappe yang tolak Madrid, kasihan, bakalnya nyesel tuh. Presiden Real Madrid Florentino Perez melayangkan sindiran pada Julian Mbappe yang memutuskan bertahan di PSG dan menolak pinangan El Real. Madrid sudah sering dikaitkan dengan Mbappe. Mereka bahkan sudah berusaha untuk memboyongnya pada musim lalu. Madrid gagal dalam upayanya meski sudah berusaha menyodorkan banyak duit pada PSG. Namun El Real tetap mengupayakan agar Mbappe gabung luka Madrid dan kawan-kawan pada musim panas 2022 ini secara gratis. Akan tetapi kemudian Mbappe memilih bertahan di PSG. Madrid pun dibuat gigit jari. Penolakan pilihan Mbappe itu tampaknya masih membekas di benak Florentino Perez. Terbukti, ia memilih untuk melepas sindiran pada Mbappe belum lama ini. Sindiran itu terlontar dari Perez sedang berinteraksi dengan para supporter Madrid. Saat itu, ada seorang fans yang meminta El Real agar tidak merekrut Mbappe. Perez lantas menjawab, "Kasihan, ia bakalnya sesuatu," ucapnya seperti di dinazir go. Florentino Perez kemudian mengungkapkan apa alasan klien Mbappe terjadi merapat ke Real Madrid. Ia mengatakan Mbappe memilih bertahan di PSG karena tekanan dari banyak pihak. Mbappe menyampaikan kepada seluruh dunia keinginannya, mimpinya, bermain untuk Real Madrid. Ia menyatakan itu secara terbuka. Kami ingin melakukannya pada bulan Agustus, tetapi itu tidak mungkin. Mereka tidak akan membiarkannya pergi. Serunya pada El Chiringuito. Liverpool ramaikan perburuan Marco Asensio. Daftar peminat Marco Asensio di musim panas ini semakin bertambah. Winger Real Madrid itu dilaporkan jadi target transfer Liverpool di musim panas ini. Sejak musim lalu, Asensio digosipkan tidak bahagia di Madrid. Ini disebabkan sang winger mulai kalah saing dengan Rodrigo di skuad El Real. Belakangan ini, agen Asensio, George Mendes, sedang mencairkan sang winger klub baru. Ia sudah menawarkan Asensio ke beberapa klub top Eropa. Laporan AS mengklaim bahwa Mendes saat ini sedang menjalin kontrak dengan Liverpool. The Reds tertarik untuk memboyong sang winger. Menurut laporan tersebut, Liverpool sangat tertarik merekrut Asensio karena sang winger merupakan pemain serba bisa. Asensio memiliki posisi utama sebagai winger kanan, namun ia bisa bermain sebagai winger kiri dan false nine dengan sama baiknya. Klub menilai kemampuan itu sangat bagus bagi Liverpool, mengingat The Reds kehilangan Sadio Mane dan Di Poco Jadi, Asensio bisa mengisi slot yang kosong di lini serang Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool dan Mendes sudah mulai menjalin kontak. Liverpool sudah mengutarakan ketertarikannya untuk merekrut Asensio. Pihak Manajemen dan Asensio sudah menerima tawaran itu, namun mereka minta waktu sebelum memberikan jawaban. Mereka masih mempertimbangkan tawaran dari The Reds itu, selain itu mereka juga membandingkan tawaran yang masuk dari klub lain.